Oh, oh, oh. Halo guys, kali ini berjumpa lagi dengan channel youtube saya, Yt Kresmanto Nah, barusan masuk notebook Asus X200M ini guys Dia posisinya menyala lampu power, tapi tidak mau nampil gambar sama sekali ini ya guys, rusaknya Nah, jika ditekan tombol power ini, dia tidak nampil gambar sama sekali alias no display blank screen black screen ini kerusakannya oke kita coba tes dulu oke kita coba tekan tombol power dulu kita tes Seperti ini rusaknya nah terkadang dia tidak mau ditekan power terkadang dia tidak nampil gambar nah no display dia guys Oke sebelum mulai kita klik dulu subscribe, like, komen, dan share di bawah video ini ya guys Untuk mensupport terus channel youtube saya Nah jika sudah klik subscribe, like, komen, dan share -nya. Oke kita cabut chargernya Kita bongkar Yang pertama kali kita lakukan Buka terlebih dahulu baut-baut yang ada pada bagian bawah ini ini ada karet penutupnya ini juga ada bautnya nah setelah dibuka semua bautnya kemudian kita buka tutup casing bagian keyboardnya guys. Kita angkat seperti ini nah buka fleksibel dari pejepitnya atau konektornya. Seperti ini ya. Nah. Telah dibuka fleksibelnya. Nah, kemudian buka semua baut yang ada pada motherboard ini ya guys. Kemudian pada baterainya juga ini Seperti setelah dibuka semua bautnya, kemudian angkat baterainya seperti ini nah kemudian yang ada baut pada harddisk ini rumah harddisknya kita geser kita buka dulu bautnya kemudian kita geser seperti ini nah kemudian buka penjepit fleksibel I.O nya USB power juga buka konektor teksturnya tarik ini nah kasih banyak nya juga ya guys nah saya kasih tahu bagaimana apakah yang akan kita lakukan kerusakan seperti ini nah akan saya kasih tahu caranya menggunakan cuma menggunakan pinset ini oke okay. kita angkat dulu motherboardnya dari posisinya nah kemudian jangan lupa buka dulu baterai cimusnya jika dicabut dari konektornya baterai cimus yang bulat itu juga bisa kemudian langsung kelihatan pasang sisanya juga bisa langsung nampil ini enggak bisa ini sudah saya coba nah ini cuma diangkat bios ini IC BIOS ini, gunakan blower itu guys. Nah, di panas bagian ini, kemudian diangkat menggunakan pinset ini ya guys. Nah, setelah diangkat, kemudian di flash ulang BIOSnya, ingat di program ulang BIOS atau di flash ulang BIOSnya. Nah, setelah di flash ulang, kemudian kalian pasang lagi kembali seperti awal. Nah, setelah itu kita coba tes jangan dirapikan dulu bautnya kita cuma untuk ngetesnya dulu sobat tahu sudah nampil atau belum Nah, telah nampil. Jadi, cukup sekianlah video tentang servis Asus X200M ini tidak nampil gambar. Jangan lupa subscribe-nya, ya, guys! Mantap!